Oke okay, kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita Susan Susantoso uh, Beliau bertanya kalau lampu indikator gede terus kenapa ya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 Kenapa kok ini kedip-kedip punya saya? Karena saya lagi ngerakam video yang pertama. Terus kenapa ketika saya enggak ngerakam video ya, kalian punya kamera terus ininya kedip-kedip? Mungkin memorinya full. Oke. Okay. Yang ketiga, kenapa kok enggak dipakai terus ininya kok kedip-kedip terus? Karena memorinya mungkin sudah usang, sudah tua. Jadi bacanya itu agak berat. Agak mikir. Nah, ketika mikir maka ini akan jadi seperti itu oke okay? uh, semoga bisa menjawab pertanyaan teman teman uh, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar akan kami jawab untuk teman teman yang sudah bertanya jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jawaban jawaban dari pertanyaan pertanyaan kalian salam sahabat fotografi videografi seluruh Indonesia salam saudara